kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini tentunya kita keunggahan dan kabar pertama ada sebuah unggahan spesial tentunya buat kita semua para fans mari kita kompak para sahabat yang untuk mendukung Les Kejora dalam acara Jukes Indonesia Music World 2021 Tinggal satu langkah lagi Kita akan melewati BTS Persahabat ya. Luar biasa Tentunya kita harus tunjukkan Demi tentunya mendukung Leslie Kejur Dalam acara Jima 2021 Persahabat ya. Ini kita buktikan Untuk kado spesial lamaran Leslie Kejora Dan Rizky Bilar Info ini kita dapatkan langsung dari akun instagram Leslie Bilar Galeri Underskorer Sebuah kalimat caption yang dituliskan Sedikit lagi guys Bantu yuk insya Allah kita bisa Masya Allah Idola kentang gua berada di antara fans Korea Pop Luar biasa persahabat ya Tentunya ini menunjukkan bahwa Leslie Kejora sangat pantas Untuk di Idolakan persahabat ya Doakan yang terbaik tentunya Untuk idola kesayangan kita dan berikutnya juga, para sahabat kita juga mendapatkan informasi dan kabar spesial juga ya. Kita lihat aja, di sini ada ucapan tentunya dari kakaknya Rizky Bilar. Di sebuah kalimat caption yang dituliskan besok sudah lepas masalah jang moyaki et Rizky Bilar abang doakan lancar dan sukses sampai hari ini. Abang nanya ke dirimu sampai ke titik yang sekarang, jangan pernah lupa kita dari mana. Let's di Kejora at Indosiar. Itulah kalimat caption doa yang terbaik. Untuk Rizky Bilar. bersahabat ya, tentunya kita terharu membacanya. Luar biasa, tentunya dukungan doa dari orang-orang terdekat Rizky Bilar yang selalu mendoakan. Mudah-mudahan acara lamaran sampai angkat, tentunya dilancarkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Postingan tersebut juga telah diunggah oleh akun Instagram HP Raya Kota Sultan Ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan Bismillah yaka terharu banget bacanya Bumpa sahabat ya kita pas terharu banget Membaca caption yang ada dalam postingan tersebut luar biasa Mudah-mudahan saja kita tentunya diberikan kebahagiaan langsung Dari Lesti dan Rizky Bilar dalam masing tersebut juga tentunya banyak sekali komentar dan tanggapan dari para fans. Salah satunya ada komentar dari akun Andriani, Unscore Office, dan disitu mengatakan, Tapi kenapa masalah jeng Yamin? Apakah besok sekalian akad ya? Berharap ada kejutan besok, senang banget pastinya aku. Wow, doakan saya yang terbaik. Mudah-mudahan besok kita dikasih kejutan bahagia langsung dari Lesti dan Rizky Bilar. Ke kabar berikutnya para sahabat, kita lihat juga ada sebuah unggahan Kita lihat para sahabat ya ini luar biasa cute banget nih Tentunya dedek Lesti dan Rizky Bilar baru pagi tentunya masuk host isu Para sahabat, ya terlihat ada sebuah postingan foto cute Lesti dan Rizky Bilar Dede sangat manja banget para sahabat ya uuk dan menggemaskan Tentunya kita semakin bahagia melihat kemesraan yang ditunjukkan oleh Lesti dan Rizky Bilar dalam postingan tersebut juga tentu ada sebuah kalimat caption yang dituliskan, "Emang lagi manja, lagi pengen dimanja, ingin berdoa dengan dirimu sayang, cie, yang baca pakai nada." Bisa aja nih pas sahabat ya. Tentu kita lihat dari lasti memang lagi manja banget sama Bang Rizky Pilar ya, luar biasa mudah-mudahan. Tentunya dari lasti rizky skipilla diberikan kebahagiaan onimnya Robbal Alamin. Dan berikutnya juga kita mendapatkan info spesial juga para sahabat ya Tentunya ini dari Papa Daniel Di akun Instagram pribadinya Papa Daniel mengunggah sebuah postingan foto karangan bunga Yang tentunya dari para fans Khususnya Lesla Lovers para sahabat ya Tentunya ucapan selamat yang dikirimkan Walaupun tentunya keluarga besar sudah tidak di rumah Tentunya rumah Rizky Bilar banyak sekali dibanjiri, karangan, bunga, ucapan selamat untuk acara lamaran Lesti dan Rizky Bilar semakin terharu Dan semakin gak sabar untuk menyaksikan acara besok persahabat ya Doakan yang terbaik mudah-mudahan lancar acara semuanya Dalam postingan tersebut juga tentunya Bapak Daniel menuliskan sebuah kalimat caption di situ dikatakan terima kasih atas supportnya Kepada Leslar Lovers Nusantara Restibula Lovers Hong Kong Mama Leslar Nil Leslar Taiwan Ah Leslar Leslar Underground Leslar Lovers World Support Leslar Team Dan Fan Songflak Family l 2 well Luar biasa persahabat ya Tentunya dukungan dari fans sangat luar biasa Mudah-mudahan kita selalu kompak dan selalu mendukung buat idola sayangan kita Kalau mau singan tersebut juga Tentunya banyak sekali dibagi komentar Serta pujian Ya ada akun Wewek2981 Disitu mengatakan Mantap emang fanbase nya Leslar Loyal dan Royal Termasuk selalu update kabar dari dua bucin kesayangan Semoga Leslar Lovers dimanapun pun berada sehat-sehat Dan besok hari bahagia kita semua Semoga acaranya lancar jaya Amin Luar biasa persahabat ya. Tentunya dukungan support dari para fans selalu membuat kita semakin bangga. Berikutnya persahabat kita lihat juga di sini ada unggahan spesial juga persahabat. Ya, aduh makin gak sabar nih. Apa tempatnya seperti ini persahabat ya untuk acara lamaran besok. Aduh luar biasa pastinya. Tentunya tunggu saja info dan kabar terbarunya, pasti kita hari ini akan dikasih kejutan vitamin bahagia langsung dari keluarga Lesti dan Rizky. Bilang tetap pantingin channel ini, para sahabat ya, biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya. Mungkin itu informasi ini siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.